download dulu linknya ada di deskripsi dan ini cara agar kalian bisa melewati iklannya kenapa saya pakai ini karena supaya link downloadnya itu tidak cepat mati klik here to continue Kalian back Ke yang tadi Getting the link Back lagi Ke yang tadi Get link hmm. Kalian back lagi Ini close Close Kalau ada tulisan seperti ini, kalian tinggal download aja. Tetap download, unduh. Kalau kalian sudah beres, unduh download Klik. Cari di File Manager, Warrior, IO, Battle, Royal Mode, APK. Tunggu instalasi install Kalian tinggal pencet Yang play warna hijau nah kalau sudah masuk ke gamenya kalian lewati aja tutorialnya give up chat home nah ini gimana jadi uh, modnya itu seperti ini kalian open yang 500 tiket uh Jadi dia eh, gratis. Hmm, kalian spek terus aja kalian kocok sepuasnya ini sampai karakter apa yang kalian mau, karakter apa yang kalian inginkan. Hmm, nih dapat ini. Nah kalau di Kocok terus nah ini tadi udah dikocok terus uangnya cashnya akan bertambah sendiri ini Oh yang duplikat-duplikat ini nanti akan jadi Oh akan jadi cash cash shop hmm. nah kalian tinggal ganti aja heronya yang tadi dapat dari kocok yang tadi. Nah, ini nih bagus nih. Senjatanya. Nih, pakai senjata yang ini nih yang bintang nih. Gage mesin. Oh, belum dapat ini. Dapat gitar tadi Kalian bisa upgrade ini senjatanya mau kalian aja ini kita upgrade dulu sampai level 100 topinya ah pakai kacamata ini dan upgrade terus, ini bisa bebas. Ini mau upgrade sampai level berapa juga, sampai max. heronya kita upgrade juga. Nah, langsung kita coba. Oh, masuk mati nih satu hit nih. Masuk hmm. satu hit mati. Nah udah segitu aja mungkin. Kalau kalian suka jangan lupa like dan subscribe.